Dan sampai hari ini terus masih eksis ya. Nah ini contohnya yang saya bawa ini ada ya. Nah kemudian di sini apa saja sih manfaat daripada air eh, v 2 bagi tubuh kita? Di sini saya sudah ada tulisannya. Air v 2 memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh antara lain satu mencegah penggumpalan sel darah. Yaitu mencegah, mencegah stroke, mencegah terbentuknya sel dengan ikatan tak beraturan, mengurangi radikal bebas di dalam sel, membangkitkan energi sel, menjaga kelembaban kulit dan tubuh. Nah, kualitas V2 telah terbukti mampu membantu proses penyembuhan penyakit, ya, seperti stroke, bronitis, jantung, batu ginjal, darah tinggi, mak, kanker, kencing manis diare, prostat, rheumatik, leukemia, asma, impoten, migrain, asam urat dan kolesterol. VO2 mampu membantu proses detoksifikasi, memperbesar daya asimporsi vitamin dan nutrisi, ya, meningkat ya dan nutrisi meningkatkan kekebalan tubuh. Monetralkan saat beracun dalam tubuh Monetralkan saat beracun dalam darah Serta memperbaiki sistem metabolisme dalam tubuh Nah ini ya, ini sudah banyak terbukti Di beberapa orang-orang uh, yang sudah melakukan ini Yaitu menempatkan Nah ini karena ini adalah air berenergi Ini bagi yang suka merokok tuh Untuk membuktikan bahwa air ini It, air yang diaktifkan atau energi itu coba dites kalau menemukan air begini Untuk menentukan bahwa air ini masih aktif atau masih berenergi nah, Itu bisa ditaruh rokok di atasnya begini Taruh rokok kalau sempurna mil ya 5 menit Kalau rokok-rokok rokok kayak gudang garam mungkin sekitar ya 5 menit ke atas Nah setelah udah ditaruh seperti ini Ya Habis itu bakar isap. Kalau itu hambar rasanya berarti air ini oh, masih ada energinya. Nah, itu untuk fungsinya. Eh, artinya air ini aktif. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Ini penyempitan pembuluh darah. Ini kan ada nih. Nah, ini yang kuning-kuning kan penyempitan pembuluh darah. Dengan ini akan mengurangi semua itu ya. Dengan air V2. Nah, selanjutnya... Ah ini penyempitan pembuluh darah di otak. Nah, ini juga bisa ya untuk mencegah ya untuk mencegah penyempitan pembuluh darah di otak. Nah, ini yang penyempitan pembuluh darah ya ke arah jantung. Ya makanya orang-orang jantung ya. Nah, ini ini adalah cara dia untuk ya yang kuning-kuning itulah ya penyumbatan yang kuning itulah bagaimana cara membersihkan yang warna kuning. Nah, itu. Nah kemudian selanjutnya kawan Jadi bagi saudaraku yang ingin memiliki air ini Ya kalaupun ini ada harganya ya, ini harganya per botol itu eh, satu bungkus itu 175000 per dus Nah isinya ada 4 botol Kemudian ini per botolnya Per, per botolnya 10.000 ribu ya nah, ini 330 ulangi bukan 339 399 ml ini ya terbalik nah ini 399 ml jadi silakan bagi yang ingin mengkonsumsi ini ya jadi ini sangat cocok untuk pemeleraan nah cara minumnya juga bagi yang sudah sehat ya bagi yang sudah sehat ini setengah botol itu pagi hari setelah bangun langsung minum ya eh, sebelum makan sama setengah botol sebelum tidur nah itu akan partikel-partikel eh, bebas yang terhirup saat itu itu di, bisa dibersihkan jadi ini adalah pencegahan pencegahan dan juga membantu proses ya yang makan obat silakan makan obat ya eh, sesuai dengan anjuran dokter Kan biasanya ada obat dokter itu ya silakan ya Minum juga obat anjuran dokter Kemudian Upayakan Minum air ini seperti ini Nah bagi yang sudah ada Penyakit Ya yang ingin disembuhkan Paling tidak itu uh, Satu dus lah Jadi sehari empat botol Selama tiga hari Selama tiga hari Jadi air ini Air kesehatan Seperti kayak dulu terhadap namanya oksi ya Ada yang namanya sekarang Milagros Nah itu sejadi seperti itu semua Jadi air yang betul-betul dinetralkan di, Dibuang semua sat-satnya Kemudian diinjeksi uh, Dengan oksigen Ya secara terukur Kemudian dia di, digetarkan Untuk menghasilkan energi Agar air itu memiliki uh, Struktur Ya struktur yang sangat kecil Yang sangat kecil jadi itu, dan jangan juga lupa berolahraga, saudaraku ya, paling tidak menggerakkan badan, karena itu sangat penting. Ya, hindari makanan-makanan yang berlebihan. Ya, contoh, yang mengandung lemak berlebihan. Boleh makan apapun, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, disitulah biasanya muncul eh, bibit bibi penyakit. Dan tidakkah penting adalah eh, istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup karena ingat saudaraku kesehatan yang paling murah adalah di saat kita tidak malas berolahraga itu adalah untuk men untuk mendapatkan kesehatan yang sangat murah namun bagi saudaraku yang sudah terlanjur ada penyakit itu harus oh, harus bisa untuk diobati sesegera mungkin sebelum semakin berlanjut nah tentunya di sini ada beberapa kendala Ya, kendala yang pertama adalah kendala informasi terkait produk-produk uh, kesehatan yang masih terbatas Maka tolong bantu bagikan video ini Kendala kedua juga tidak lupa dari kendala masalah biaya Terkadang orang ingin berobat tidak ada biayanya Atau mungkin kurang dan sebagainya Maka disitulah semoga saudara-saudaraku yang ingin membantu saudaranya yang lain Yang ingin berobat Ya, tapi tidak ada biaya Nah, bisa saling membantu seikhlasnya Kemudian, sekarang kita dipermudah juga oleh adanya BPJS Ya, sebenarnya BPJS itu kalau dipraktekkan Itu kurang lebih intinya bahwa orang kaya membantu orang miskin Sebenarnya begitu, ya itu BPJS Jadi, bagi yang sudah mampu untuk membayar BPJS, silakan Nah, demikian saudaraku sekitar terkait informasi ini Nah, silakan bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Ulangi satu lagi, bagi yang ada di yang ingin mendapatkan uh, air ini, ya silakan uh, hubungi nomor WA Bunda Soraya. Nanti saya masukkan ke dalam deskripsi di, di deskripsi channel ini. Silakan ya, bagi yang ya, menginginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Mereka